Ini siapa nih video-video ini? Ya Allah, ya Allah, tahu. Penanaman simbolis dulu untuk eh, benteng pertahanan di area bantaran sungai Malak Kawung Ini kawungnya ada berapa nih? kalau ya